Kita tunggu hasilnya ya guys. Kemana? Waalaikumsalam, wabarakatuh. Kita temui lagi sama channel Tini Artir. Nah, video kali ini mau. Uh, gimana ya Review teman saya Memotong rambutnya teman Nah Ditunggu hasilnya ya Gimana Ditunggu hasilnya Cuman ini mencoba-mencoba Belajar ya Belajar sama-sama TKW belajar motong rambut nah. ada persalon baru ini hari kesempatan libur teman saya libur jadi minta potong rambut nah dia juga menyuting lagi menyuting nah semprotnya yang bagus yaitu semprot <laughs> semprotnya bunga <laughs> pernya bunga. Ditunggu hasilnya, guys ya. Ditunggu hasilnya gimana? Reaksinya bagus enggak ya? Ini belajar ya. Cuman belajar-belajar aja, tapi ditunggu hasilnya gimana. ini di atas apartemen ya di depan rumah nah ini suasananya apartemen itu lagi di atas guys ya. di atas nah itu di bawah lagi sampah ya berarti dirimu enggak sampai gini Oh ngarepan eh sobat tahun nga oh bulan ngarep apa-apa pengen loh tahun ngarep lah intinya ya bayar keh Akeh ake sampai bayar loh mulai saat itu yo majikan ya iya lakeh-akeh-akeh anu sampah kalau saat itu nanti gua Terus kak, anu ku piye po? Blojo-blojo barang ku sak dolar apa piye saiki kantongnya Hooh <tuk> no, saiki anu pemerintah wong kok anu pelit medit marat. Piye rada an. Tapi kiyo yo lumayan lah saiki apa presidennya nyar Hongkong ki kaya eki piye Apa kaya anu pasar-pasar barang kiyo yo Mereka ombong ngono malihan saiki iki. Oh enggak, enggak anu apa kuwi ngarani. Ya sakmono ya sakmono intining ngono. Yo enggak oleh melebihi, melebihkan kan kondi koyok kaya liane kan enggak iso. Opo? Koyo, eh, koyo, yang, ngel. Bisa, ya, apa? Kayake kaya mlaku ae angel iya saya gila sebenarnya nak padang saya gini eh presidennya mengenanya ya kena covid <laughs> presidennya kena covid, presidennya kena covid ya presidennya covid Lanang, aku gak tau rosen presidennya sih dia gara paham nah itu tempat-tempatnya kalau orang Hongkong itu rumahnya pemerintah nah ini deket-deket ya Deket -deket. Nah, nah ini Wah, rambutnya panjang banyak rambut eh. Oke model tengah itu wong dah okay. oval ke okay, oval apa? viral viral menjadi <laughs> <laughs> <laughs> viral rong tahun potong rong tahun potong belas masih jauh, Tapi arah area kita nganu loh. Kadang dicek di koncret bareng lo dicekal ngarep dipotong drill dengan api malan jadi. Iya. Modelnya ngono. Si ng oh jadi dll, langsung Tapi di model anu, kalau di kayak anu dewi tadi api nggak itu tadi terus terus dipotong. Potongnya ki modelnya jauh langsung digel di yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Oh. tapi songkongan ngombak-ngombak diwi rambutmu kan printed, lurus gak lurus ngandam. berodel lo ya di lo Hongkongnya yang rambut kundul, dikundul baik. dikundul masa nih rambut nganu ya? Iya, nang mesan tak rambutku ya, lurus kok di kok, rambutnya kan lurus rambutnya lah rambutku rebutan, rambutnya, rambutnya lurus, rambutku printing oh, nah. oh. hmm. aku kadangnya oh, aku oh, oh, oh, oh, oh, oh, menang oh, rambut menang oh, rambut kalau buat nih renek wih video nih wih memang <tangan> adepnya nih artis viral artis yang viral lah oh tuh bukan hmm. Apa dek hmm. nah, <laughs> ini? Hongkong. Neng Hongkong aneh, anu pemotongan gratis. Saloni ya palahnya nak asin nih, asin tanpa otomatis tanpa pintas eh, bias terasa ini wes, mbak. Nah, kursi ini wapi, erang kursi ini salon. Nah, malah sing kuat. Tiki kursi ini salon irit gratis tanpa dipungut biaya. <tik> tergantung tapi, Enak, sih. Murah, enggak? larang tergantung. Ya, jauh kramas kramas kamu, kan ya kamu, lagak kamu, kamu, Tunggu sampai selesai Tinggal sedikit Baru siap Ditunggu hasilnya ya guys ya Kemana Tapi termasuk sama rong tahun, ya rong tahun cendek loh. kadang rong tahun anak saya tua rambut ya. cendek, Iy, kan, besar, kenggak, tuh, ya. Iy, rambutnya cendek. Iyo kadangnya rambutnya anak saya gelis langsung. lambat lah, termasuk lambat ya karena rambut saya. Kadang anak sing kulis rong tahun itu di pon ini di sundari gabung enggak berani nunggu baik punan pacaran pilih singgah ya, pacar pacar ya. enak eh, pacar Banyu okeh pacar Banyu em eh, aku mau ditawani majikan di seram aku tinggal 10 anda pembantune nek Filipin juga arek right? sitok itu kayak di seramah di sedih norek right? sekolah sedih no Enggak lah aku yang enak aku sejujurnya Nah dari Filipina aku ini kalau kerja seuruh lah Nanti mau lah intinya kan are, Males arek Filipina Isuk ini tangi tangi jambolu Barengi majikan Seperti orang-orang di Sarapam Ini aku ya majikannya Orang ada penggawean aku kerja Orang ngepenuh anak-anakku Isuk budal sekolah ini rumah gila Are umur bolu. Terus yo ya, lah Tapi ya, Mbak mati, Tinggal 10. Yuh, yus, yuh. Yus, Orai, koy, koy. Yuk. mau aku to. Wong ngobrol be aku. Aku sanek Mau anak sekolah di nongko kok terni apa carano apa lah inti niki les kan biasa nggak nugu gres kerjo udah lisuk mulai bengi kan uangnya uh -huh. udah bising oke uh -huh. oleh kerja tak ta ulan tapi ya tenan ya, berbeda ya. PL kalau arah Indo ini beda PL karo arek Indo iki beda. Lah arek Indo kan dikon gak usah libur ya gak libur ganti duit Arep are PL kan tetep harus kayak arek Indo kan engko lek libur ngepel lah tanya nyoba dhisik lah ngurusi majikan arep are PL gak tangi turu sak senenge intine saiki liburanku terbarengono si apa pokok iki Saksunanya lah ini, Sak tangi-tangiku, tangi adus, tangi, keramas, budal, mulai kan Nono, Bu, mulai yang Hari Indonesia kan sih, enek sungkan nih, bah. Aku cukup, ya? Oh, ya, binti, ya. binti rasanya lo. si loh. larang. larang. Oh, like Payrani yo larang doa, saya larang Filip, SPL ya. Lalu kali ini sate koni men kan aku buat lo guys lipat livat ngon on kenal Orati tampon ini. Oh, <laughs> oh, <laughs> Cinpat ah. <hanti. <hanti Potong poni yang depan. Dipotong, hai, kapan kapan mulai mulai terus hai, terus Kapan? hai, kapan. kapan. Oh, pas Riyoyo, ibu. Bisa, kan? tak ada, tak ada, tak ada. Mulai terus ya Mulai terus. trauma trauma ya? trauma trauma terus eh, sapi kita ayu gue hari mari hampir siap guys nah ini hasilnya hampir siap dipotong oval model oval rambutnya kondisi, Nah ini hasilnya. Nah ini hasilnya, udah siap. Ya udah guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan dicekir, semoga sehat selalu penjaga nah, body. Wancarakan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mau disampo ya. rambutnya. Nah, si rambutnya. Nah, rambutnya biar guys. Ya. Nah, ini kita cuci biar bersih. Mau enggak? enggak? Oh, yes, oh, oh, okay. okay. oh wow, yeah. rambutnya banyak, Guys. Wah. Wow. Yeah. Nah, ini didual bersihin di rambut-rambutnya.